Kalau di luaran 105 sampai 115. Itu harga pasaran luarnya Betul, ya. Di sini berapa tuh? 95. 95 juta? Iya. Bungkus. Ya. Jadi banyak banget referensi mobil-mobil second berkualitas harga terjangkau semua ada di sana ya Kang Betul, ya. Betul, insyaallah. Bukanya hari apa aja nih Kang? Insya Allah kita buka setiap hari, setiap hari buka ya. Betul. Tapi kalau misalkan teman-teman pulang kerja malam-malam pengen ke sini, boleh janjian dulu. Insya Allah janjian dulu. Soalnya kan kita kadang suka mobile ya. Keluar cari mobil juga. Betul. Jadi kalau teman-teman ingin ketemu langsung bareng Kang Deddy, bisa janjian langsung aja. Telepon dan WA-nya ada di deskripsi ya Kang Betul. ya. Nah, di sini banyak banget mobil-mobil keren. Kita mulai dari sebelah sini boleh Kang. Kita ada. Ini, ini Kak Ila. Kaila juga. Kaila. Oke, kita ke depan dulu boleh deh, nah, Kak. Ini Kalia G. Mm -mm, Kalia G 2016. Kalia G tahunnya 2016, warna silver matic. Warna silver, transmisinya matic. Matic. Siap. Kilometernya berapa nih Kilometernya Kak? Kilometernya baru 70.000. Ribu. 70.000. Ribu. Asli service record. Oke, mobil tinggal pakai ya. Mobil tinggal pakai, insyaallah enggak dandan. Tidak ada uh... PR ya nggak ada dosa-dosa nih mobil nggak ada dosa-dosa, <laughs> siap mobil siap pesta, siap pake teman-teman nah, Kak Haji Deddy harga yes. spesialnya deh buat teman-teman Youtube Om Andre kasih berapa nih? kalau di luaran sih masih 115-an ya 110 hmm. deh buka harga pasarnya harga. segitu ya buka harga 110 buka harga 110 juta Betul. wah ini kondisi mulus, harga 110 juta bisa dinego oh, masih bisa nego oke, bisa kredit nggak? Boleh, bisa kredit juga boleh. Kira-kira berapa nih DP sama cicilannya nih? Kalau untuk DP, DP minimal lima belas juta. Bisa lima belas juta. Angsuran sekitar tiga koma an. Tiga juta seratus selama betul. 47 bulan. 47 bulan atau 4 tahun. Betul. Pajaknya bulan Januari gimana nih Kang? Ini panjang, udah diperpanjang mas saya. Oke, sampai udah. 2023. Betul, tahun depan. Siap. Pajaknya molor. Pajaknya panjang, kayak jalan tol teman-teman. Nah, Oke, platnya ganjil. B Jakarta Utara betul. Pajak per tahun mungkin di bawah 3 juta ya Di bawah 3 juta, 2,2an Sekitar -an. 2 juta 200, 200an teman-teman Oke yang nyari kali ya, Harga pasaran di luar 1,15 Di sini harga buka Seratus sepuluh juta, ya Kang betul. Masih bisa, masih bisa nego. Nah. Oh, boleh, Kang Haji Deddy. So. Oke, datang ke sini aja. Iya. Mau tukar tambah boleh enggak? Nah, enggak. Terima kasih. Siap, tukar tambah juga bisa hubungin Kang Haji Deddy ataupun mau jual mobil boleh ya. Betul, betul, kita kemana betul. lagi nih, Kang? Nah, kita ada pickup nih. Kita ke seberang. Nah, buat teman-teman yang nyari mobil buat <laughs> usaha, ini ada yes. Suzuki apa nih, Kang? Suzuki cari Cari <laughs> Kalau orang-orang mungkin ada yang nyebutnya cari ataupun carry Betul, ya Betul, carry Oke, okay, ini yang 1500 cc Tahunnya tahun? 2013 uh, 2013 tiga belas. Oke, ini baknya 3-way? 3-way Berarti kiri-kanannya bisa dibuka? Kiri-kanannya bisa dibuka sama belakang Wah, enak iya. banget nih kalau teman-teman mau ngangkut misalkan motor Betul. Ataupun barang-barang lainnya itu lebih fleksibel Betul. ya Betul Kilometernya kurang lebih berapa nih, Kang? Kilometernya kalau nggak salah sekitar... 100 ribuan 100 ribuan 100 ribuan Kurang Ta lebih Tapi mobil siap pakai kerja ya Mobil Insyaallah aman Mesinnya kering Gak ada masalah kayak kaki pun masih aman Siap bak, -bak pun masih, masih aman Masih bagus ya Sasis masih bagus Oke okay. Gak ada yang karat Gak ada yang pengok-pengok Gak ada Kalau karatan dikit wajar Yang di Luar-luar luar yang... ya Luarnya ya Oke okay. Kalau aman semua Kalau teman-teman Pengen beli carry ini Harga gitu. spesialnya kasih berapa nih Kang Haji Deddy Ini Buka harga 75 masih bisa nego 75 juta bisa nego bisa nego Oke okay. kalau teman-teman punya uang 73 dilepas enggak boleh, boleh, <laughs> datang aja ke sini aja ya, ya. dia, pajaknya gimana nih? Pajaknya panjang dong, September. Oke, okay, pajaknya uh, panjang juga ya. Betul. Platnya B genap, ini daerah mana nih? Daerah, kan? tangrang, daerah Tangerang. Daerah Tangerang Kota. Iya. Pajak tahunan berapa nih mobil kayak Pajak gini? Pajak tahunan ini kalau nggak salah sekitar 21 satu an 2 Dua juta seratus. Dua juta seratusan. Yang nyari carry tadi udah dibilang 73 juta langsung terpas ya, betul. Oke. Okay. Yang nyari cari, yang nyari cari yeah. ya. Iya, <laughs> pajaknya hidup, mobil tinggal pakai teman-teman. Iya. Nah ini sebenarnya ada mobil yang jarang banget kita temui Ini Betul. mobil Subaru Subaru yang super kencang nih Betul Impreza Subaru WRX STI Betul Wah keren banget teman-teman Tahun berapa nih Kang Haji? 2011 Tahun 2011 sebelas. Ini mobil joknya udah pake Recaro Mobilnya juga sangat terbatas Mungkin agak susah buat cari mobil seperti ini ya Kang ya Bener, bener sekali Harganya kira-kira berapa nih mobil langka ini? Untuk harga Kita buka harga empat 5.45 Oke, 545 Betul. juta, harga cash bisa dinego ya. Bisa nego. Siap. Mobilnya langka, khusus buat teman-teman yang nyari Subaru WRX, ini ada unitnya. Betul. Pajaknya hidup enggak, Kang? Pajaknya bulan 10. Bulan Oktober panjang. Panjang. Plat B ganjil, ini daerah Tangerang juga ya? Di Karawaci. Untuk daerah Karawaci, Betul. ini pajak tahunan berapa nih buat pajak Subaru? Pajak tahunnya lumayan 8 juta. 8 juta per tahun. 8 juta 51. Oke, khusus buat teman-teman yang nyari Subaru WRX STI yes. Mobil super kencang ada barangnya nih, teman-teman. Iya, jarang banget ini, jarang banget kita temui. Apalagi ini nih juga nih, ini, ini mobil. Red, red, ini. Yes, ini tuh cruiser, cruiser LC. ya, LC Cygnus, betul Oke, okay. nah ini signus bensin, dan ini mesinnya nyala dan alus banget, teman-teman. Betul, tahun berapa nih? Kang, dua ribu tahun 2001 Sandruk udah ada, betul Jok kulit masih rapi, ya? Kang betul, ya, kan? masih bagus semua. Oke, kilometernya berapa, Kang? Kilometernya delapan puluh asli service record. delapan asli service record. Tuh, bisa dicek ya? Silakan. Oke, Silakan. mobo Silakan. montir sendiri boleh. Monggo, monggo. Uh, Datang langsung aja ya. betul harga spesialnya kasih berapa, Kang? Eh, empat ratus empat puluh jutaan. Yeah bungkus bawa pulang teman-teman. plat nomornya bagus. B1616 RS ya. Bener. Pajak hidup Pak. Ah? Pajak hidup bulan 6. Bulan 6. Pajak daerah mana nih kira-kira? Pajaknya di daerah Duren Sawit. Duren Sawit. Jakarta Timur. Betul. Oke, plat nomornya genap, pajak per tahun sekitar 79. 7 juta 7,9 juta Betul. ya. Yang nyari Land Cruiser Signus, bungkus bawa pulang teman-teman. Boleh masuk ke dalam dulu. Ayo. Yuk, masuk dulu. Wah. Ini biasa nih hardtop tapi kondisinya benar-benar bagus banget ya, artinya. rekondisi bagus. Oke, bisa teman-teman lihat masih rapih banget. Mobil tinggal pakai. Ini hardtopnya tahun berapa nih, Kang Haji Deddy? Ya. Tahun 83. Oke. Tahun okay. 83. Interior rapi, eksterior rapi, mobil tinggal pakai ya. Betul. Siap. Nah, harga spesialnya berapa nih, Kang Haji Deddy? Harga spesialnya 500 juta Harga cash bungkus ya Betul Oke, okay. nego di showroom boleh? Nego, nego, nego Pajaknya gimana? Hidup nggak? Untuk pajaknya bulan 9 juga sama Bulan 9, Hidu. 2022 Hidup Oke okay. Platnya genap, B, -I -G -S. Kota Tangerang, kota Caper Pajak pertahunnya sekitar berapa nih, Kang Haji Deddy? Untuk pajak per juta tiga ratusan ya? Betul. Sebenarnya okay. sih, Om Andre ini 700 ribuan untuk mm -hmm. pajaknya. Karena ada denda kemarin kita lihat oh, oke okay. Jadi pajak normalnya sih sekitar 700 ribuan. Kurang lebih. Baut-baut masih rapi. Betul. Ban masih tebal. Betul. Terus di interior juga rapi. Pintunya juga masih oke okay, ya, Kang Haji Deddy ya? Okay. Daerah Jakarta... Eh, mohon maaf. Mm -hmm. Daerah Batu Ceper, Tangerang Kota. Daerah Batu Ceper, Tangerang ya? Tangerang Kota. Yang... Nyari mobil keluarga murah, nah, ada Kalia lagi teman-teman Kaila E Oke, tahun berapa nih? Kan 2016 Haji? Tahun 2016, transmisi manual atau transmisi netik? Transmisi manual Transmisi manual dan kilometernya jalan berapa, kilometernya Kang? Kilometernya jalan Rp. 90 ribuan Rp. 90 ribuan? Asli service record Asli service record, Betul. bisa dicek ya? Bisa dicek langsung Oke, harga spesialnya kasih berapa, Kang? Kalau di luaran 105 sampai 115 Itu harga pasaran luarnya Betul. ya? Di Saya sini berapa tuh? 95 Sembilan puluh juta. Ya Bungkus Cek-cek dulu deh Saya tawar, tawar boleh enggak? Bo tawar berapa ya? Tawar berapa Sembilan 93 deh biar 93. jadi <laughs> Gimana nih? Dikasih enggak? Bismillah Yuk. Yuk deal ya? Okay. Bikin petansi Bikin petansi langsung Datang ke sini puluh yeah. 93 juta bawa pulang ya? Iya betul Yang mau belinya kredit Gimana nih Kang? Mangga Berapa tuh kira-kira itungannya? lima 15 Angsuran sekitar 2728an 2.700an ya? Kurang lebih Oke okay. Per hari di bawah seratus ribu Betul Nikil Kalia Harganya terjangkau Bungkus ya? Bungkus pajaknya bulan Oktober panjang panjang banget kayak jalan tol ya iya. B genap Jakarta Barat ya Jakarta Barat BKR Oke okay. pajak tahunan berapa nih Kang 2,5 2, 5. 2 ,5 juta setengah juta puluh 93 juta. juta tadi udah ditawar Bu Gus ya ini ya Kang Betul. ya Oke okay. nah kalau itu dijual enggak Yang punyaannya yang dijual kayaknya Oke di sini juga ada Ferosa info lebih lanjutnya bisa datang langsung aja ke showroom ya tough, tough. Tough, Oh tough. ada Taf ya TUF GT 4 kali 4 TUF GT 4 kali 4 Betul Oke, okay, buat teman-teman yang nyari TUF GT Bisa hubungin langsung Kang Deddy aja Harganya ya Harganya misterius Harganya misterius harga. <laughs> Pokoknya teman-teman Kak Haji Deddy sini juga rekanan sama tetangga showroomnya banyak Pokoknya pengen cari mobil apapun Tipe apapun, cash dan kredit semua dibantu ya Siap, Insyaallah. Oke, okay, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Semoga kita semua sehat selalu. Dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli ya. Amin. Oke. mudah Amin, ya. Terima kasih sudah menonton. Makasih banyak yang Deddy. Terima kasih banyak juga, Om Oke. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Bye-bye juga, saudara-saudara.